Kali ini saya akan membagikan tutorial root unlock STB V860H V5 upgrade dari Android 9 ke Android 10. Bagaimana proses root unlocknya? kita simak videonya dari awal sampai akhir di sini <coughs> bisa kita lihat STB B860h v5 yang saya pergunakan masih Android 9 di sini bisa kita lihat versi 9 1 November 2020 di versi yang bulan ini kita tidak bisa menggunakan developer tool jadi di proses kali ini STB nya harus kita bongkar terlebih dahulu terus kita short print, baru kita upgrade bootloadernya dari android 9 ke android 10 ini adalah STB yang sudah kita Car. Di sini ada colokan buat kabel adaptor. Di sini ada buat kabel male to male. Di sini ada kabel USB to TTL. Di mana yang paling ujung ini adalah ground terus TX baru Rx tempat shortpin short nya adalah di sebelah sini Lalu kita buka putih di komputer saya di sini COM sepuluh. Untuk di komputer teman-teman silahkan dilihat komnya berapa. Di sini speednya sebelas lima dua selanjutnya kita open baru kita short pin caranya kita colok adaptornya sepersekian detik kita short pin Prosesnya agak lama karena timingnya harus tepat. Oke sudah ketemu g 12A V1 pagar selanjutnya kita ketik update kita masukkan kabel Mel to Mel ke laptop kita terus kita enter cari file upgradernya ini firmware upgrader v5 os9 ke os10 oke kita buka terlebih dahulu kita tunggu eras flash kita uncheck list eras bootloader juga kita uncheck list kemudian kita start kita tunggu sampai 100% oke sudah sukses kita stop kemudian kita cabut kabel mail to male sesudah kita tadi cabut kabel mail to male untuk langkah berikutnya kita sopin lagi sampai ketemu G12 apager seperti tadi Spasi, d. Spasi satu, tak enter. 4 Kita enter lagi Untuk yang terakhir Kita ketik Update Oke okay. Kita enter Oke okay. Perbedaan untuk Android 2 s 10 di sini ada keterangannya wait for pre ready Count is 0 atau kosong. Selanjutnya kita buka USB burning toolnya, kita cari filenya. Di sini akan kita flash menggunakan Salah satu firmware yaitu firmware BRTV, oke kita cari. Oke di sini era loader kita uncheck list, jadi yang kita checklist adalah era flash. Selanjutnya kita klik start, kita tunggu sampai 100% proses flashnya membutuhkan waktu kurang lebih cuma sekitar 3-4 menit di video ini sengaja saya percepat jangan dicabut terlebih dahulu Langkah selanjutnya setelah kita flash dengan firmware tadi BA TV kabel USB male to male kabel USB to TTL-nya kabel adaptornya jangan kita cabut langkah selanjutnya kita unlock bootloadernya kita masuk ke kita klik yang ada tulisan masuk mode password setelah kita klik kita cek di USB burning toolnya sudah tidak terdeteksi lagi kemudian kita unlock bootloader klik dua kali maka tampilan di putihnya akan seperti ini setelah seperti ini maka root unlocknya sudah berhasil tinggal kita coba tampilannya kita mudah-mudahan root unlock stbb860hv5 upgrade dari OS 9 ke OS 10 berhasil Oke teman-teman setelah tadi Uh... Langkah selanjutnya kita ke aplikasi di sini ada Google Play Store, ada Pia TV, File Explorer. Saya kita klik, oke. Okay. dan cara aktivasinya